salam listrik bosku kesempatan kali ini ini bosku ya kita akan sedikit mencoba mengulas ini bosku e-scooter bosku e-scooter ini produknya dari selis bosku ya produknya dari selis ini digunakan biasanya sih untuk buah hatinya bosku anak-anak kecil bosku yang ini sendiri juga bisa dilipat ini bisa diatur mulai dari dudukan, setir bisa diatur dilipat juga bisa jadi posisi lipatnya seperti ini ini setir juga bisa jadi kalau misalkan ingin liburan kemana-mana bosku bisa dibawa ini masuk mobil nah seperti ini ini juga bisa dilipat cuman ini dilepas dulu ya bosku ya kalau mau setirnya ini dilipat posisinya seperti kayak gini agak susah ini bosku Nah kayak gini nah ini bisa dilipat bosku dari masuk kayak gini hmm. nah, untuk spesifikasinya sendiri ini menggunakan baterai SLA masih SLA untuk voltasenya 24 ampernya 12 ini untuk dinamu sudah pakai yang mid-drive ya bukan BLDC hub lagi tapi sudah pakai yang mid-drive dan untuk motor powernya 250 nah unggulnya lagi bosku kalau yang dulu-dulu kan rata-rata ban mati ya mungkin ya saya sih juga kurang tahu kalau skuter gini biasanya ban mati cuman kalau yang ini sudah pakai ban pompa bosku ban angin jadi enak ban angin udah pakai panangin lanjut terus barusan ke apa bosku? oh dinamo ya sekarang ke kapasitas jarak tempuhnya kurang lebih 20, 20 sampai 25 lah bosku kalau untuk kecepatannya 20 km per jam maksimal untuk beban angkutnya 100 kilo ini bosku dewasa sih bisa pakai cuman ya itu tadi yang enggak overload enggak sampai yang 100 lebih bosku Cuman sih biasanya ini ya digunakan buat anak-anak, buat anak kecil mainan. Sini juga ada keranjang kalau buat mau naruh barang. Jika sudah ada ratingnya bosku, lucu bosku. Stir bisa diatur tinggi rendahnya, bisa naik. Untuk dudukan juga bisa diatur tinggi rendahnya. Nah. Di sini ada indikator baterai aja, banyak ukurannya kecil, bosku kita cek di sini diameternya ini berapa bosku kita lihat dulu ya 250. 200 kali 50 ini diameter kecil ini juga kurang tahu saya bosku remnya masih pakai satu rim kampas belakang rem belakang aja masih pakai tromol Hai lampu rimnya nah untuk garansi garansinya sama dari selis dikasih buku garansi seperti ini jadi ikut sepeda listrik nah di sini sudah ada semua pan, buku panduan dan garansinya chargernya di sini menggunakan yang tiga lubang menggunakan yang tiga lubang bisa dicek di sini bosku Chargernya tiga lubang ya banyak ukurannya 200 kali 50 nah ini sudah pakai ban angin. bisa dilihat ini ada tutup pentilnya bisa dipompa jadi bukan ban mati Sudah pakai ban angin ini kalau misalkan para bos-bosku nih mau kasih kado buat buah hatinya nih standar samping aja bosku ya standar samping aja jadi cek nih bosku ya nah biasanya kan yang kalau yang n9 itu kan oh kita belum review bosku ya n9 ya yang sudah kita review kan roda tiga roda tiga itu kan mid drive cuman kan pakai gearbox kalau ini pakai van belt. nah ini pakai van belt. ini van beltnya bosku duduk sudah pakai pegas ini sudah ada pegasnya sudah ada mungkin sekedar itu aja bosku untuk review yang ini kalau ada yang kurang jelas atau mungkin mau ditanyakan bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di deskripsi budayakan baca dulu bosku ya kita sih sering ada komen tanya-tanya kayak kemarin juga ada tanya selis UI tanya trouble sudah saya bilang langsung hubungi WA saja biar lebih enak misalnya kan kalau misalkan trouble gitu kan kita juga harus tahu video penyebabnya juga kan bosku jadi didayakan baca deskripsinya dulu. Kalau misalkan ada yang pertanyaan atau apa atau apa, kalau memang mungkin terkait dengan kerusakan, mungkin kita bisa bantu. Tapi ya itu langsung hubungi wa bosku ya. Bacakan, budayakan baca dulu bosku. Mungkin sampai sini dulu bosku. Bila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya bosku ya. Salam listrik, bosku.